ini membuat tahu kecap tahu telur sambal tahu ini tahunya masih di pabrik ini bisa jangan lama-lama mari kita seduh oh ini kerupuknya pembeda ini sambal tahu ala cukit koin Ugal ugalan Ugal ugalan enak, enak, enak, Mbak Mbak enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, tul enak, enak, enak, batul ngantuk dari kondangan head enter head manok dalingun talsilat saudara saudari soale bedah ngarburi hmm. angan lama-lama bercah mari kita sembur <tuk> Ah! 这是